cek cek cek balik lagi bersama Face Hari ini kita akan review game Sword Banana Slayer. Nah ini kita bawa modal 125.000. Kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sword Banana hari ini. Kita juga akan mencoba mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sword Banana hari ini. Sorry ya, slot langsung guys kena aja. biasa seperti biasa kita enaknya main di bed. berapa nih, Bos? Info info dong, Bos. Aduh aduh, aduh, aduh, enaknya kita main di bed tiga ribu ada ya, sur. Nah, 4800 ya suruh kita gas yuk langsung. Hmm, kita coba di 50 turbo, ya suruh ya, Oh, yang pertama kita main mana kita main di retro slot bosku situs slot terjadwal persolidan hero jaga dunia Heret. Di sini WD berapa pun pasti di balungan posturan cuma di sini. Satu-satunya situsnya menyediakan event menarik buat kalian semua ya, Apa itu hasilnya? Event bonusnya member 50% cu. jadi jika kalian... Bu depo 100000 otomatis saldo kalian jadi Rp150.000 dan untuk rulesnya juga sangat-sangat-sangat mudah seluruh kalian tinggal daftar dengan referral kita ketika sudah daftar kan dulu Rp100.000 ketika saldo depo sudah masuk kalian tinggal ke live chat aja untuk klaim bonusnya empatnya seluruh untuk rulesnya sangat-sangat mudah, kan seluruh dia ya jelas dong langsung nah, ga sengaja oh, untuk link gatornya saya senangkan di pin komennya seluruh yang main kita dapat frismin di 4800 nih semoga meledak-meledak mantap yuk seluruh kita lihat dan sahabat yang bersama ya terima kasih dong kasih dong mana mana mana mana mana mana betua... paling lagi dong mana sih mana sih mana sih Ah, tuh ada yang pecah pas dua nih boy masa ada yang pecah si boy Yaitu, maka udah lumayan nih ya. aduh sayang tuh. ini cuma lumayan dua puluh lima anjir cuma dibalikin saldo ke modal awal kayaknya nih cuma jadi kan kita modal awal seratus dua puluh lima ribu tapi melewati enam ribu kali lumayan dua puluh lima pas nih main dong 10 ah, kali 25 yuk. Mantap, mantap yuk anggur boleh. Adil ah, makan anggur satu cukup. Main 5000 kali 33.160. Oke, dia naik di 400-an kita coba gas lagi, kita coba cari-cari lagi. Dan buat teman-teman semua yuk di like, komen, subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor switch bonus hari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor switch bonus hari ini rtw slot gacor hari ini rtw slot hari ini rtw slot gacor bukan hari ini ya sore karena cuma di sini kita selalu berbagi infosurut gacor hari ini khususnya infosurut gacor sweetwanan sehari ini maka dari itu yuk dibantu ramaikan kolom komentar biar saya lebih sama lagi berbagi infosurut gacor hari ini khususnya infosurut gacor sweetwanan sehari ini ya suruh ya yuk pecahin dong mantap back to the game ya surya nah, saldo masih aman di atas 300an kita coba geser di quick dulu ya 30 kali ya suruh eh dong kasih kasih kasih lah JP JP manismu. Mana di? mana di? Mana di? Masa diam-diam bae. Yuk kasih dong atas malu Lumayan kita dapat tipin lagi di bet 8800 ya, Lur. Ini refreshan kedua semoga meledak-meledak meledak. mantap, yuk. Kita lihat dan <sigan> saksikan bersama, yuk. <si> yuk, aduh semangka jadi mantap kalau ada pisang bisa masih jadi perkaliannya mana tuh anjing malah dia kasih tambahan doang tuh tanpa perkalianan <tuh> mana tuh, pecah dulu boleh kali pecah dulu boleh kali pecah dulu boleh kali pecah dulu boleh kali pecah dulu bos pecah dulu bos mana pecahnya bos anjing V V lewat lewat Anjing bisa nggak ada yang betah tuh? cuma sekali doang, ini dua kalinya nih. Tuh dikasih kali 14, cuma tadi kabel empat sekarang kabel anjing 80.000 doang, cuma bet 4800 dikasih 80.000 anjing emang masih pernah bangsa, bangsa, bangsa, tapi kita tetap tenang, kita tetap berburu, Frisbee lagi soalnya tenang-tenang-tenang kalau tenang, tenang, tenang, kita mainnya di Retro slot pastinya situ lo tergacau atau solid santir jaga dunia harap pasti kita bisa WD WD mantap ya cuma di Retro slot pastinya ya sudah ya kita cuma tinggal fokus aja cari free spinnya kalau emang lagi ada kesempatan kuih langsung paskan ya aja tapi lah ya story. kita coba cari-cari-cari free spin lagi dua jam mana-mana-mana free spin free spinnya aduh ini hati pecah enggak anjing hati pecah tuh yuk kasih dong please penjur kasih dong Aduh nggak dikasih Cuk sia-sia putak Aduh lagi dong udah magis jadi semangka boleh pecah anggur Aduh lumayan 17.000 siswa mana nih kasih Kristin dong aduh satu lagi nih kasih dong kasih dong kasih yuk yuk kasih dong lumayan oh, kita dapat face ketiga ya yes, seluruh ya coba ini meledak atau enggak ya <tuh> kalau nggak meledak doang anjing lu emang sweetball anjing Hu uh, harusnya ada izin nih buat pertanyaan bagus uh, tinggal nyari perkalian atau kali 6 doang tambahin lagi dong anjing kali 6 doang tuh 15 kali 6 lumayan senang glori ya ini tenis pertama ya yes, gloria ya yuk lagi dong <tuh> Allah semangka masih jadi yuk aduh enggak ada lagi itu ada pecan lagi co anjing mana-mana mana-mana mana-mana mana petanya mana coba eh kotak lagi dong lumayan kaitu lagi ku mantap nih anggur dong buruk uhuh, jeli biru atau ya hijau anjing ah, lumayan 30.000 kali cuma 29800 ribu anjur akhirnya skaterisi daging Israel tuh makanya kalau main di era tersebut tenang tetap tenang kuasai ya sudah ya ini lagi dong jeli biru Aduh jeli biru kurang satu tuh lumayan lah ya satu jutaan tuh langsung gaskan WD dong kita Tapi ke BD gak dapet terlalang lagi lah -lang kita langsung gaskan WD kan saja, ya. ya karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik-baiknya lagi atas kesempatan WD WD kan saja karena kesempatan WD nggak ada buat kedua kalinya, ya. Solriyah dan ingat jika ingin bermain langsung gaskan aja ke Spot. untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya Sorry ingat main slot cuma di terus slot pastinya situs slot tergacor tersolidantero jaga dunia akhirat ya seluruh Saya VJC Spin pamit undur diri dan jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi yang manis-manis pastinya VJC Spin pamit undur diri. Bye-bye slur.